Pokemon League adalah target kita seterusnya. Bila aku rasa dah sedia, aku terus daftar dekat bangunan ni. Mula-mula kena jawab soalan dah macam nak ambil lesen. Lepas tu perlawanan sebenar bermula. Untuk Pokemon League, rulesnya masih sama. Aku tak boleh guna item kecuali heal item. Kalau Pokemon mati, tak boleh guna dah Pokemon tu dan switch Pokemon masa battle kena manual. Aku boleh heal dan access Pokemon box lepas lawan setiap Elite Four. Team aku Manchester City ikan merah. Kirito Kebiruan Dan Zoro Lawan pertama aku Trap Rika Rika ni perempuan Itu je aku nak cakap Manchester settlekan 5 Pokemon Rika dengan mudah Bagus je ni. Nasib baik kena yon Kalau tidak memang dia makan seorang je Ace Pokemon Rika Kalau saya Ground Tera Disudahkan oleh Ikan Merah Aku mara ke peringkat seterusnya Lawan seterusnya Loli yang bernama Poppy Aka Lollipop Kau nampak tak? Tim aku Kebiruan City, Ikan Merah Kirito Zoro dan Kilat Close combat kebiruan Koperajah settle Kilat settlekan Covenant Dengan Bronzong Aku Terra Water Kilat Nak bagi Poppy pening Next Magnezone Aku kena tukar Sebab Kilat tengah Water Terra Masukkan Zoro Sekali Zoro jadi kebiruan pula Nasib tak mati Aku U-Turn nak masukkan Kebiruan yang sebenar Nasib baik dia Flash Cannon Close combat dapat critical hit Yahoo Last Pokemon Poppy Tinkaton Steel Terra Aku masukkan ke kamera. Tapi nasib tak menyebelahi aku Stone Age dia critical hit Tamatlah riwayat Ika Merah setelah menjadi ace Pokemon kita Untuk beberapa episod Close combat dari kebiruan menutup tirai fight ni Tak guna betul Ika Merah boleh pula mati Sedih-sedih juga Tapi aku stuck dalam bangunan ni Jadi kita kena teruskan perjalanan Tim aku Kebiruan City Kirito Zoro Kilat dan Slow Lawan seterusnya Larry Gym Leader yang kemarut nak jadi Elite Four juga Kebiruan terus menjadi Beyblade dengan Ice Spinner Tropius dan Strativator dan Burung ni pedih lah sikit sebab dia pakai Brave Bird Aku terpaksa buat pengantian pemain Kirito beraksi buat pertama kalinya Baling dua sushi dan Altaria pun mati Dan sekali dia pakai Oricorio Pokemon aku tak biasa sangat Aku ingat dia ni Flying Type je Rupanya dia Latre juga Dan aku tak pernah dengar move yang nama The Revolution Dance tu Kirito mati dengan sia-sia Baru je beraksi Aku masuk kilat nak settlekan Boleh pula confuse Serang diri sendiri dua kali pula tu Dan nak mati baru dapat serang Es Pokemon dia Flabigo Flying Terra Brave Bird terlalu pedih Dan slow pun mati juga Larry betul baca strategi aku Aku tak ada idea Aku masukkan City Dan nasib baik Nasib baik City dapat tahan Brave Bird Tanda bok dendan. done Larry oh Larry Selamat tinggal Kirito dan Slow Mangsa seterusnya